alah semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia. Ha nah, jadi lah ni kita duduk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Ha nah, ni belum pada Ramadan tu kita duduk besok sokmo dah. Ya, nah, sunat. Hafazlah al-Quran atau mengulangi baca bacaannya. Walaupun sikit kita baca tapi Baca lah sor-sorang. Hafal lah. Nah, orang okay, hak orang okay, pasal yang tak ada ngapa, Quran mano pun cuba ngapa. dengar. Dengar wujud deng jadi banyak, baca banyak, insya-Allah dia ya ingat. Nah, ada payah al-Quran. Pada Rasulillahil Amin. Kudina Wahbibina Muhammad, walaalihi wasahbihi ajma'in. Ama bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat yang kedua. Ada boleh Ramadan tahun seribu empat ratus empat puluh hijrah. Saya sediakan. Saya sediak. Uh, Ketah kepada kita ada tajuknya ta'zawud li Ramadhan Berbekallah dirimu Sebelum memasuki bulan Ramadhan Sebenarnya ketah ni Kena bagi Pada awal Belum pada Ramadhan lagi Tapi Tengok kepada keadaan Maka Tak apalah Kita duduk di dalam uh, Minggu yang pertama Minggu yang kedua Dalam bulan Ramadhan pun Tak ada gapa juga Hal pentingnya Kita menjadi biasa Hidup kita dengan Ramadan yang Allah beri kebaikan kepada kita. Siapa nak baca bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Si boleh, tiga bahasa yang ada di dalam kertas ni. Saya nak baca hak tengah ni sebab a uh, biasanya pagi macam ni kita utamakan bahasa Melayu. Biasakan hidupmu dengan berqiamul Ini nah, Ani ada kira Ramadan pun Ramadan ataupun buka Ramadan. Kita jadi biasa dengan berkiamul lain Hentikan dari perkara yang menyibukkan engkau Lepas tu baca sendiri dah eh? Tak payah bahasa Melayu Tak payah dengan bahasa Sia Jauhilah dari perkara yang merugikan masa Biasakan mengerja ibadat amal sunat. Berdo'alah semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia Ha nah, jadi lah ni kita duk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Ha nah, ni belum pada Ramadan tu kita duk biasa somo dah. Nah, ya, ngam sunat. Hafazlah al-Quran atau mengulangi baca bacaannya. Walaupun sikit kita baca tapi bacalah somo-somo. Hafazlah Nah, orang orang apa saja tak ada Ngapa, Al-Quran mana pun, cuba ngapa dengar. Dengar wujud jadi banyak, baca banyak, insya-Allah dia ingat. Nah, tak ada payah di Quran ni. Biasakan diri engkau dengan bersedekah. Sampai bulan Ramadan pun kita selalu dia bersedekah sedikit sebanyak. Lepas tu wirid baca eh, Al-Quran yang berkekalan. Maknanya baca sokmo tenang. Jadi cara hidup kita tak terlupa ataupun tak lalai dengan masa baca Al Qur'an pagi kau tengah hari kau malam gitu gitulah. lepas tu sedikitkan makan makan ni minum Ini, jadi jangan-jangan terlalu tomuk banyak doa di segi makan ni kita, lepas tu panjangkan lagi masa engkau di dalam masjid Okey-okey apa sain. Wallah lah mari sejik ni mari semayel. Dok star. Mari itu kek-kek orang qomat dah. Lepas tu bau salat sudah, tu cem terbaiklah. Tak tahulah boleh jadi kita skor baik Katanya nyah kerja, ya banyak kerja. Tapi cuba aku jadi duduk lama sikit. Belum pada orang ba tu mari dah sejik. Kalau bolehnya orang lelaki dah. Bu jadi nanak orang. We boleh bare belakang di masjid. Bulan Ramadan ni nak minta Nenek orang Walaupun sekali tak apa dah Bare We Melaikat bantik dalam buk Katanya kita gi sejik awal gi bare Terang gi Di rapah Rapah tameneng sekali Rapah, rapah tameneng tu bila Nak we Jadi nampakkan kita bare sekali di, di masjid Tak kira ni masjid mana-mana Orang tak biasa bare We jadi bare sekali Gini masjid Lepas tu, We duduk lama sikit lepas badan semaya. We read kau, gapa. Dan baca Kro'eh. We duduk lama sikit. Dengan niat yang itikaf. Lepas tu, belilah keperluan engkau sebelum Ramadan. Beli di sini boleh jadi orang arak dia mikir katanya. We jadi siap-siap lalu. Nga minyuk, nga sakar, nga gapa. Kira katanya nak makan sebulan tu. Beli we siap Nak Sebab tu. Setengah-setengah hari dia pergi, gapo, Dia beli tu banyak halalah tempat kita boleh hadir tak supa paisang orang Arab lepas tu cuba kita perhati nak dekat-dekat ngan nak raya gak masya-Allah penuh kedai ngebeli ke apa beli kain baju lah ni sial lagi kita tengok pawak pakatik tapi bor dekat, -dekat nak raya gak masa iftikah masya-Allah sia malai buka kedai tu siapa ni ko satu ko dua malai kalau kedai dak buka lagi orang okay, ada ada situ. Lalu kita fikir apa apa tak beli dulu. Orang tak sedap. Alah pakai baju baru, pakai padahal kalau dia kita beli dulu pun. Baju baru juga. Tapi tak ada orang, orang okay, dia pasang suka pasang itu. Dekat-dekat nak beraya kan, mulalah. Balla itu, balla ini, gotu, gani utamanyanya pakai ye, kena makan di hari raya. Tunaikan puasa kodoh sebelum Ramadan ani sebenarnya buah ni ya duduk di awal belum pada Ramadan lagi siapa-siapa yang ada qada kena qada belum pada Ramadan yang yang siapa Ramadan baru biasakan anak-anak engkau suka memberi ani ajar anak-anak kita untuk jadi nek padahal duit kita juga tapi kita kita ajar anak-anak kita jadi suka wibuh dalam peti khairat kau apa Nak latih dia sejak daripada kecil-kecil lagi Lepas tu tumpukan hati Engkau hanya kepada Allah Jadi ikhlas Sungguh hati kita Nak ikat dengan Allah SWT Di setiap masa dan tempat Lepas tu banyaklah ingat kepada Allah Jagalah kerja Ataupun kerjakanlah Semua sunat. sunnah Sebab tu dalam bulan Ramadhan ni Jangan kita pelat walaupun sedikit Amalai-amalai sunnah Jadi kita biasa menjadi tamada, sunat rawatib, sunat duha, sunat uh, tarawih, witay dan sebagainya. Nah, sudah jadi hak tu hak pesen semaya, amalan-amalan lain lagi hak sunat-sunat. Sudah jadi kita pergi belakang belaka. Patu sedikitkan tidur, patu ambillah peluang qailulah. Qailulah ni tidur sikit ah tengah hari untuk apa? Untuk jadi segar. Tubuh badai kita jadi tak mengantuk sangat tak ada napo lemah menak betak lama ah tu kailulah ni penting eh siapa kau orang radak dunia pun pakak terima katanya tidur sedikit di tengah hari ni adanya mujarab maknanyo penya wisik bagi orang yang selandunya qailulah patu siapkan rumah tangga dan keluargamu nak ya, jadi siap sudah-sudah belakon molek nah ya hiaskan rumah-rumah tangga kita kalau boleh sapu molet belum bulan raya ni molet menas ni nah belum bulan raya jadi kita sapu-sapu nampak sarang laba goto-goto ni jadi sia-sia untuk dan nampak rumah-rumah kita cuci bersih patu berhentilah merokok ha, ni penting juga ni kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ya? bagi orang okay, hak isak-isak rokok tu kalau boleh ya ok oh, boleh 13 jam setengah Tak isyak rokok di sihir hari Ramadan Tapi baru buka posa Masya Allah setengah-setengah hari ni ambil air Saya tengok sendiri ni Makin air gong gong gong gong gong Cucuh rokok dah Poh, po, po, po. Nasi dulu lah Nasib tak rangka lagi Tak rokok dulu Lepas tu tak ada arah Lepas tu kita perhati tempat-tempat isyak Tempat-tempat yang buka posa Allahu Akbar Jadi jam hari tu nampak tak mahu lag Sampai ke hari ni makan-makan-makan-makan kesudah. semaya so, no? tak semaya lagi isap wakak dulu isap so, wakak so, tak putingpung barulah pergi semaya oh ni kalau boleh lah eh? beritilah isap wakak obat boleh lah isap wakak begitulah pelajarilah hukum hakam cara apa soh ni kena jadi tahu gapo, batah gapo, soh dan sebagainya Patu itu jauhilah dari berjaga malik. Maknanya tidak tidur. Tak tidur ngan tak pakar tu lah. Jaga malik. Kalau budak-budak wairun. Main bola. Main bola. Apa ni. Mutoh sing. kapok kapur-kapung. Petah-petah. Lepas mayasan ni. Masya Allah. Penfung. Penklung. Puk-puk dia. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Kita nak bawa mutoh. Nak bawa kereta. So, Takut-takut serius. Belaga ngan puk dia ono warga ramal, kadang-kadang beratok motor pokok-pok wokiron waktu kemah malai kadang-kadang tepat tak ada orang motor penuh kan jaga-jaga jaga malam siapa ke puku bapu satu purwo tak sudah lagi pokok-pok dia waktu banyak kan berdoa memohon dari Allah Ini kita selalu jadi sokmo sokmo ada sokmo mulut kita hati kita ni wajib diterikak sokmo dengan Allah Mita' do'a so'amu Walaupun dia tengah jalan Masuk dapur Di situ, di sini Jadi Gerak so'amu mulut kita Mita' dengan Allah Subhanahu SWT Apatah lagi Lepas badan semaya Di antara Semaya tiaweh tu tak Cuang di antara tu Ibn dia nak, nak nak bangun semula Raka'at berikut Cuang-cuang tu Kalau boleh Zikir jadi Walaupun sebetar Cah-cah-cah-cah Cah bateri kita so'amu tu jangan, jangan rugi masa kita Sebab kita duduk dalam ibadat. Nah, Lepas tu, Sucikanlah jiwa engkau. Jadi, nah, Sokma kita, Besan, besan. Lagi. Ketah, ketah warping pagi ni. Sucikanlah jiwa engkau. Alhamdulillah. We jadi, bersih sokmu nah. ni. Jangan wi ada ni. Berdeki, Takabur, Rasa ego, Marah kak orang. Jangan wi ada cuci dalam dah Ramadan ni, u jadi bersih-bersih sungguh. Yang wi ada rasa tak molek tu. Patu akto kan semua pekerjaan dan kewajipah. Nah, alhamdulillah. Patu baikilah niat engkau. Segera dah bertaubat kepada Allah dan menyesal. Sama ada belum Ramadan, lebih-lebih lagi dalam Ramadan. U jadilah kita u taubat semua nak kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu akhir sekali berilah peringatan kepada orang lain. Nah, jadi alhamdulillah nak kita sudah pun uh, kira katanya molek belaka ni. Kalau sekian yang kita pakat-pakat ambil cara ni diguna di dalam hidup kita. Lepas tu yang kedua pula kertas yang kedua ni saya beri tajuknya apa Apakah program hidup seorang Muslim-Muslimah di bulan Ramadan? Ani, pung saya nak ayat-ayat katanya Khetah ni sepatutnya dibahagi belum pada bulan Ramadan Tapi tak apalah Kita lepas dah masuk dah Ramadan Sepuluh hari dah Hari ini hari yang ke-sepuluh Tapi program kita boleh jaleh seorang Walaupun duduk di hari mana sekali pun Jadi jaleh seorang Program kita Saya tulis di sini sikit sebanyak tak Di antara program hidup seharia seorang muslim di bulan ramadhan al-mubarak Adalah sebagai berikut Ini kena baca cepat dah Sebab masa nak habis dah Ada semua 25 kali Yang pertama makan suhur Setiap kali hendak berpuasa Walaupun dengan sedikit makan ni Atau minum Apa tu Disunat perlewatkan makan suhur Ini kita tahu belakang Yang kedua solat sunat sebelum subuh dua rakaat maknanya sunat rawatib tu daripada akur dua sampai akur tujuh semua tu adalah sunat rawatib kalau boleh kita jangih tinggal, jangih pelat semaya sunat belum subuh, maknanya lepas pada hari ber dua rakaat, dan jangih meninggalnya sama sekali, kerana kelebihannya amat besar dan pahalanya sangat agung yang kedua Salat sunat duha Walaupun dia tak masuk di dalam Sunat rawatib Tapi semaya sunat duha ni Adanya dua rakaat Sapa lapar rakaat nah, Ikut siapa nak buat dua nak... Sapa lapar Laper rakaat Sebaiknya ditunaikan setelah berada di dalam masjid Kita duduk dalam masjid dah, Duduk zikir, duduk baca quran eh? Maka apabila matahari naik Suti nampak Cerak-cerak dah suti Ha, maka, boleh kita semayar Tuhan. Siapa nak semayar di tempat lain Di rumah, kalau di tempat kerja pun takde Gapa. Nak? Selepas Matahari naik, lebih dari 10 ataupun 15 minit ha, Jangan duduk semayar Pada waktu syurub tu Waktu syurub tu, waktu matahari baru Naik, tanda katanya waktu subuh habis ha, Bukan waktu syurub tu Israq tu Yang keempat, solat sunat Sebelum zuhur pak rakaat Buatnya dua-dua nah dua dua rakaat dua rakaat muakkadah salat sunat selepas zuhur dua rakaat muakkadah dan dua rakaat ghairu muakkadah ghairu muakkadah ni maknanya kadang-kadang nabi buat kadang-kadang tak buat tapi nabi buat ah tu gitulah dan ulama pun letak katanya ghairu muakkadah ghairu muakkadah maknanya tak ada tak ada di berat mana gitulah yang kelima salat sunat sebelum masa, dua ataupun empat rakaat ghairu muakkadah kadang-kadang nabi buat kadang-kadang tak buat yang kena, salat sunat sebelum maghrib Dua raka'at Ini ghaliknya, lepas pada kita buka posa tak? Ataupun kita Makin watama, makin air Ghaliknya, sunat ni Tak nak hidup sangat Sebab tak? ghaliknya Kita pelat uh, Dua raka'at ni Dan salat sunat selepas maghrib Dua raka'at Kita jadi hidup Amal-amal sunat kita ni. Yang ketujuh Salat sunat sebelum isya Dua raka'at Gairah mu'akkadah Dan salat sunat Selepas isya Dua raka'at Mu'akkadah Belum pada kita nak semaya Tiaweh tu Nak Ataupun Hari-hari kita Dalam bulan Biasa Lepas ada semaya isya Periduk lah Dua raka'at Semaya sunat Lepas tu yang kelapai pula Salat tarawih uh, Lapa' Sapa dua puluh raka'at Sapa Tiga puluh ni raka'at Ha nah, tengok tak ada kena duk tanya banyak. Oh, ustaz, ustaz, apa-apa, apa, itu. Gana orang buat lapeng, buat dua puluh. Lepas ni, tak ada bunyi sangat ada soalan-soalan pasal ni. Sebab apa? Sebab zamit, zamit, apa ni? tabi'in, zaman dahulu. Buat siapa ke tiga puluh ni raka'at? Masya Allah. Baca banyak mana orang tahu. Tiga puluh ni raka'at. Nah, bersama imam atau secara peribadi. Siapa nak semayah sore pun tak ada ke takde misa katanya ada setengah-setengah orang lepas ada semaya saja ya kelak kita perlu perhati dia misa saja perhati eh nah kan? no, dah Allah ni kelik semua sebab ke apa? sebab dia nak semaya sore ataupun dia nak semaya dengan keluarga dia orang oh, tak ada gapo semaya sunat terawal ni adalah sunat siapa nak semaya apa tak apa tak semaya apa tak ada gapo tapi maiควรพลาด nah yang jangan jangan lupuk semaya terawal sebab dia tak ada pada bulan lain dan solat sunat witih Tiga raka'at ataupun lebih. Sapa sebelah raka'at. Semayang witi ni. Nah. Yang kesemilihan ni. Umum ni lah. Baca Al-Quran satu juzuk sehari. Atau lebih. Tak mesti kata sejuk. Nah. Siapa nak lebih-lebih gini. Dan berusaha khotam baca Al-Quran lebih dari satu kali di bulan Ramadan. Yang ke kesepuluh. Sedekah wang atau makineh. Atau minum. Atau lain-lain benar. Sekadar mampu sama ada kepada orang berbuka puasa atau kepada orang fakir miskin. Yang ke-11, solat berjamaah di masjid setiap waktu. Ini kalau boleh pun jangan lupa jangan pelat walaupun so waktu. Dalam bulan Ramadan kena azannya jangan tinggal semaya Jumaat. Ah. Tiap-tiap waktu dah. Di masjid. Yang ke berapa sat ni? Saya baca. Yang ke-11 dah azan dan iqamat serta membuat kegiatan di dalam masjid ataupun di luar masjid siapa-siapa yang tak biasa bai apa saya gayak sat ni tak biasa bai dia di masjid terabai sekali terarebut sekali qomat nah sebab eh, tak mesti orang tu lah ke bai dengan orang qomat tapi goliknya dan siapa bai orang tempat kita ya faham katanya dia tu qomat eh. tapi dalam hukum hukum fiqah tak mesti orang tu lah nah gitulah yang kedua belah, berbuka posa secara sunuh Nabi SAW. Lagu mana? Honyo buah tamad dan air biasa sahaja. Bukit air batu, bukit air, air ni dah. Air biasa dah, bukit nam keng dah. Ingat malak dah. Bukit air batu dah. Walaupun air tamada, air putih. Jangan amal lagu tu. Amalnya buah tamad dengan air biasa. Namplau dah. Nah. Namp. Tidak makan dan minum mana-mana makan ni sebelum solat maghrib. Kita jadi makan tamah, makan air, sudah. Lepas tu semayah. Bawa lepas semayah tu, nak makan makan lagi. Haa tu. Tak. Nah. Yang ke tiga belah. Masa Nabi Rana. Wiri setiap kali selepas solat fardu. Dengan wiri yang sahih dari Nabi SAW dan baca al azkar An-Nabawiyyah pagi dan petang setiap hari. Ini penting Benda penting-penting belakang ni Pagi hari, petang, hari Dan wirik lepas pada semaya kita pun Hari-hari jadi betulnya Hak Nabi ajar Lepas yang ke-14 Istighfar Minta keampunnya dari Allah sebanyak 100 kali sehari Atau lebih Baca ke apa tu? Astaghfirullahalazim Atau pun Astaghfirullahalazim Atau minta ampun dengan doa raja istighfar Allahumma anta rabbi anta, abduka, wa alaya, ada setengah, -setengah riwayat raja segala mitok ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima belah Selawak ke atas Nabi Muhammad SAW Seratus kali ataupun lebih Saya tak seratus kali tu Nak jadi mata matatan katanya Kita duduk di yes, air sebetar tu Boleh selawak sampai seratus kali Ataupun siapa nak lebih Lebih pada tu Ikut Lafanya Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Lepas ada lagi hak Lebih pada tu Sama ada selawak pendek Ataupun panjang. panjir nah, Selawak pendek sekali Allahumma salli ala Muhammad Panjir sikit Allahumma salli wa salli ala Muhammad Lepas tu, lebih lagi, Allah ma'challi ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad ka ma'challi ta'ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid, supaya kita ada baca di akhir tahiyah kita tu lah. Yang kena belah, baca subhanallah wa bihamdih seratus kali sehari ataupun lebih. Atau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sebanyak mungkin. Sebab yang ni adalah timenya di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat besar, sangat-sangat berat timenya sebut mudah di dan sangat dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak mungkin. Yang ke-18, bacanyalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir satu kali ataupun lebih. Yang ke-19, banyak berdoa, wirid zikir, baca bacaan tertentu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang nabi royak ada membaca buku agama dan buat apa sahaja yang menimbulkan faedah dan kebaikan. Ha dengan secara umum lah. Yang ke-20 mengawal masa. Mengawal ni ertinya Nah, mengawal masa supaya Ramadan diisi dengan pahala, perkara yang bermanfaat dan tidak dihabis dengan perkara sia-sia. Sama ada perbuatan, teh, bercakap, masuk campur perkara yang bukan-bukan. Nah, semua ni Allah dan Rasulnya. Serta jaga masa rehat untuk kesihatan akal badai. Gitulah. Nah Sebab kita dalam bulan Ramadan ni, masa dia ditukar, kita kena bangun awal, kena go tu, kena go ni. Jadi banyak program-program kita sehari. Yang ke-21, tepat masa bangun tidur. Tepat ni buka tempat tak? Tempat tu setahanti. Tepat ni mananya terong tawe lah. Tepat dia panggil tepat masa bangun tidur, berurus selibadi, bekerja, beramal ibadat, zikir, baca Quran eh, masa suhur, maka, berbuka puasa. O jadi dia belaka kita Yang ke-22, mengawal semua anggota badan. Mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki, kemaluan dan lain-lain. Dari sebarang dosa dan maksiat. Nah, yang utama sekali mulut ni. Mulut kena kena kecil sikit. Pasal nak nak kecik hang orang ke, nak kata go tu kata orang ni, koci kecil kecil. Sebaliknya gunalah semua panca indera untuk kebaikan dan mendapat pahala yang berterusan. Yang kedua 23 jadikanlah ramadhan sebagai satu krusus supaya kita masuk obrom tu. Krusus nak. Rusuh hidup untuk mengubah cara kehidupan sama ada hal hati, kelakuan, perbuatan, percakapan, amal ibadat, perangai dan sebagainya dan lain-lain yang akan membawa keberkatan dan peningkatan apa ni peningkatan menuju keridaan Allah. Di dunia dan di akhirat Sebab tu Ramadhan ni Kita boleh tak katanya Model dia Patna letkan plan-plan Tu Ramadhan Yang kedua puluh Masuk keluar dari Ramadhan Adalah suatu pintu Yang mesti diambil Pengajari dan iktibar Baru ni kita masuk dah Masuk dalam bulan Ramadhan Kalau ni kita duduk di Sepuluh hari awal Esok ni Sebelah Dua belah Tiga belah Sampai kau Akhir Ramadhan Alhamdulillah Sebab tu kita duduk di dalam bulan Ramadan ni kita kena tok katanya hari ni adalah hari penting semua esok hari penting lusa hari penting penting-ting penting semua. Bila jadi masuk kita di dalam bulan Ramadan dan keluar apa? adanya manfaat dan ada faedah. Akhir sekali iaitu Ramadan adalah peluang keemasan yang dipenuhi dengan nilai tinggi. Tuk winahti dikiyor katanya supaya dengan belia supaya gemah dah. Marilah mengatur program hidup sebulan Ramadan supaya lebih rapi dan bermutu. Wajdonya kunafab, adonya benah, benar-benar yang berpedoh kepada diri kita, insya Allah. Nah, orang yang diberi taufe dan hidayah oleh Allah Taala, insya Allah dia boleh guna Ramadan sepenuh dengan perkara-perkara yang yang molek, yang baik. Tapi orang yang Allah Taala tak buka pintu hati dan tak wujud, tak ada suhi di hati dia. Kalau doa lagi tu. Marilah Ramadhan sepuluh kali, dua puluh kali pun duk Duduklah getuklah Tak ada nampak nak berubah Mudah-mudahan Ayat Allah Ta'alawi Dan Taufiq Hidayah Dan kita dapat berubah Dalam hidup kita Menuju kereta ya Allah Dan kemajuan dunia dan sampai akhirat Wallahu a'lam. sallallahu ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh